ad misteri berada di Kampung Cikaramat ya yaitu di Desa Pamijahan Kabupaten Bogor. Di sini kami sudah bersama Malik Maulana Ibrahim ya. Posisinya di bawah kaki Gunung Salak sahabat di area persawahan ya bisa Anda lihat dan saksikan ya. Suasananya seperti apa ya? Nih, di sini sudah tepat pukul 3, Lik ya. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi sahabat ya. Tadi terkendala hujan jadi kami tunda sejenak ya dan sekarang kami sudah siap mulai eksplor ya beradaan Kampung Cikramat ini. Dan di sini sudah hadir ya Kang Oman Jeka Mamaru sahabat untuk menemani malam ini ya melakukan ekspedisi eksplor ya. Hai hmm. Kang Oman silahkan ya, langsung. Ya, ya, ya. ya, pemirsa saksikan ya Abad Misteri akan menguak keberadaan Kampung Cikramat. Daerah ya. Pamijahan, Bogor. Bisa Anda saksikan ya sahabat areanya seperti apa ya di sini persawahan semua ya. Duh. Bukan, area persawahan ini kita tepat di kaki Gunung Salak bang. Ya, ya, ya posisinya di kaki Gunung Salak sahabat ya. ya bisa anda lihat ya di sini sudah ada Kang Koman Jack Malik ya Maulana Ibrahim ya. di sini, bang, kata banyak hal-hal apa tuang? ya mungkin di situ banyak uh, ada pocong, pocong itu di gitu. ya. ada generoak banyak ya. ya baik pemirsa bisa kita lihat sekeliling kita uh, kita ini di tengah-tengah pergunungan lihat di sana itu gunung tuh gunung di kanan kita juga ada gunung tuh jadi kita pas di tengah-tengah di kaki gunung salak coba lewat sana aja kita majus, ya, sahabat bisa anda ya kami sudah di area pematang sawah ya lokasinya di pertambunan padi ini ya persawahan dan sini saya bertiga sahabat di sini di bawah kaki gunung salak sahabat Ya, pancing kok, aman Hadir. Ya, mungkin di sini uh, uh, makhluk-makhluknya uh, mungkin hadir ya. ya. Uh, di sini saya bukan nang ya, cuman uh, apa. Tuh, lihat ini, Pak Canda. Oh, maaf dulu. Oh, maaf dulu, maaf dulu, Pak. Iya. Itu di bawah itu buk air terjun itu mana, tuh? Iya. Bunyi-bunyi air Terusnya. itu. Mari Apa ini, Maria. timun ikuti terus Abrak ada, ada. bisa lanjut bang siap kita lanjut ke sana lanjut lanjut permisa, ikuti terus Abang bisa lihat ya jalannya ya seperti apa ya jeblok kali ya I, itu di bawah apa dong oh permisa, nah. bisa disaksikan di bawah tanah jurang saya biasa sekali kita sudah berada dari rumah Mbah. Mbah. apa bang Ya ini area persawahan sahabat Katanya ya. di sini banyak sosok pocong katanya ya. Pocong, gendruwo banyak di hmm. sini. Hmm. Ya doakan ya semoga malam ini perburuan membuahkan hasil sahabat ya. Oh, panggil Bang, panggil Om. panggil Halo, Bang. Pocong Kalau Om Aman sudah memanggil gendruwo, pocong, itu pasti datang. Pasti datang sudah ya lekan-lekan, yang nonton, jangan lupa like, subscribe nya jangan lupa ya. komen yang juga sangat perhati bagi kami para tim abad ini. komp itu suara apa tuh om? hujan. Hujan. Permisi, kita sudah ketemu dengan air terjun di sini. Ada air terjun, bom? Ada pocong, di sini, ada pocong? Ya permisi, om maman sudah Minyak, ini tuh potong katanya di di, di... air terjun wah ya perlu kita menemukan air terjun di sini oh ini air terjun apa air... Air... Air oh, mak ini bahayanya banyak potong lo no? udah apa Ya sahabat bisa Anda saksikan ya, nih areanya persawahan ya, sangat lapang sekali ya. Nih. Bisa Anda saksikan ya, nih. Tuh, lokasinya sangat bagus ya. Di sini saya bertiga sahabat. Bertiga ya bersama Malik ya, bersama Kang Om Ancekah sama ya. Untuk melakukan eksplorasi di wilayah sini ya. Di sini ada sebuah jembatan, pamit saya. Ada sebuah jembatan kali katanya ada sering penampakan gitu ya. Ada sosok penampakan. Ya lokasinya ini sahabat. Ini jembatannya. Hah? Kuamis. Nah, saya udah tepat ya di area jembatan ya. jembatan ya. Yang katanya di sini sering muncul sosok penampakan yang lihat di sini ya katanya ya. Di jembatan ini. Di jembatan ini sering orang penampakan sosok kosong sering dipegat ya. Kalau ada warga yang minta sering diganggu. Ya, ini hmm. ya, katanya baunya amis. Bau hmm. amis. Hah? Eh sahabat, apa man cek melihat sesuatu ya? Ini pocong kan, wong? Hah? Itu kan? Hah? Ini posung kan? Posung kan? Mana? Yang putih ini. Iya, itu apa tuh? Ini. Iya. Apa itu? Itu batu kayaknya. Hah? Batu. Itu apa, wong? Batu besar ini. kayak macan ya Hah? Uh -huh. Ya kayak kayak macan. Ah, ini bendungan ini. Ini bendungan yang dibilang angker ini ya? Oh, itu bendungan angker tuh. Ya, bendungan angker sahabat. Itu batunya belah, bang? Iya. Di sana saksikan ya area seperti apa ya di sini. Memang sangat beda di sini ya. Nah, di sana ada pergerakan sahabat, ada interaksi Ada ya, itu. Ada goyangan ya. tuh Tempat goyang pohonnya. Sedangkan yang lain tidak ya? Tapi lain, goyang, tapi iya. Goyang -goyang. Kayak manggil-manggil itu. Ah, ada ada. Iya goyang keras itu. Coba. Bapak, bapak. Yang lain jangan enggak goyang gitu. Enggak goyang. boleh samperin link samperin. Bisa ini enggak? Aku mulai merinding oh. enggak? Oh, iya. Ini enggak goyang atuh. Ini enggak goyang. yang itu Nah, orang tidak goyang sahabat ya. Ini goyang ya. Sangat keras Hari kita datang kan? Hah? Kita datang, ya. Sahabat bisa lihat ya. Noh goyang nih. Ini goyang sangat keras sahabat ya. Bisa ada saksikan dan lihat. Ya, di sana tidak goyang tuh. Ya, bisa menengah. Ayo link. Hadir. Ini sungai sahabat ya, sungai sangat besar ya. yang Katanya sering kali banyak penampakan di sini. Bisa Anda lihat ya, lokasinya seperti apa areanya ya. Ya, wujud. Tujuannya kalian sekalian. Ya, Jadi, jagaib yang murah yang makin hadir. Hadir. Saya sudah tepat di pinggir sungai sahabat ya, yang katanya dibilang angker ya. Ini sungainya, ini bisa anda saksikan ya. Bisa anda lihat dengan bersama ya. Tadi sana sempat ada interaksi sahabat ya. Pohon pisang goyang ya. Biasanya pisang itu identik dengan keberadaan sosok pocong sahabat. Ini goyang lagi. Tadi goyang goyang lagi. Tadi sempat ada pergerakannya sana ada interaksi. Ya, bener -bener, setelah kami datangkan pohon pisang ini bergoyang lagi. Tadi sangat bergoyang sekali. Mari kita datang. goyang-goyang hah? Sini ya? Ya, ini, ya sahabat tadi ini pun pisang sempat bergoyang ya, sempat bergoyang. nah sekarang ini mulai ada angin ya? sekarang tidak goyang lagi, tadi goyang. <gong> Kami datang ini. Ini balik Ibrahim datang ini sama Bang Mana Tuti, jutti, jutti. Bocong, bocong, bocong, bocong. Eh Mana? pada tadi sahabat bisa lihat ya ini areanya ya sangat lapang sekali ya bang, ini, ini ini ada pohon besar ya sahabat Di sini sudah ada orang merinding ya, ya. Hah? ini ada besar ya, ya. Ah. pohon besar ya, pohon pule ya betul saya merinding semakin besar kepala ya hmm. oh luar biasa buah nangka ini tempat hantu nih ya hudul Potong hudul posong, adil adil, adil oh bang. ini pohon kayak angker nih bang ya pohon apa nih bang ini pohon besar ya ini pemirsa kalau di tempat kami namanya pohon kapas pohon ya kapas kapuk biasanya... kapuk kapuk biasanya identik dengan kosong betulan nak ini permisah alhamdulillah seluruh kalian abad menteri malam ini manggal jalan maru masih memanggil mengir lanjut kosong kayaknya tidur lanjut ayo wujud ini pun sangat besar sekali sahabat ya. Nih, di tengah sawah ya. Bisa ada saksikan dan lihat ya seperti apa ya? Nih. Di sini auranya sangat beda ya. Auranya. seram sekali. Di sini tepat pukul 3 sahabat. Tepat pukul 3. Saya masih eksplorasi ya di area pesawahan nih. Ini pemandu gerak-gerak coba. naik gerak dia gerak. Ini Ayo kuntilana, ayo wujud. Ini abang kanteng datang. Woi, abang ganteng datang jauh-jauh nih. Makanya, makanya, makanya. Gelana, gelana, abang ganteng datang dari jauh-jauh nih. Hah, itu apa tadi, siapa pocong hadir. Hadir. ketawa, dia mau ketawa dia. usah, nggak usah kita area sini aja di sini, di sini om banyak batu-batu besar di sini banyak batu -batu besar. kalian yang mau cinc yang mau roh. Oh, pandil, pandil, pandil, pandil. Sahabat bisa lihat ya area seperti apa ya? Nih, menyeramkan sekali ya di sini. Tuh, di sini area persawahan sahabat. Persawahan di sini tepat pukul 3 ya. Hmm, saya eksplorasi bertiga ya bersama Malik Maulana Ibrahim pemancek ya. Sedang mencari sosok yang beradaan kaca di sini ada kutik pocongnya di sini. Nah, kita terus ya. Kita akan cari tahu ya mitos kampung Cikaramas ya katanya angker. Saya, saya mencoba memakai kamera inframerah untuk melacak kehangatan halus-halus. mau pocong betul dia akan terlihat semua kalau pakai inframerah. Di sini cuacanya sangat. Ada titik-titik merahnya dan ya, mungkin ngarah ke sana. Hmm Coba balik, terus agak ke depan. Mari kita tunggu Hmm Kita saksikan sahabat harianya ya. Ini persawahan ya, sangat lapang sekali ya. Hari saya dari arah sana ya, bertiga ya. Tuh, dari arah sana. Ini persawahan semua, sahabat. Ini tengah-tengah sawah yang jauh dari perkampungan ya. Jauh dari perkampungan ini. Ini daerah Pamijahan ya, Kabupaten Bogor ya. Kampung Cikaramat sahabat. Yang kata mitosnya banyak sekali makhluk-makhluk astral di sini. hadir, hadir, pocong, hadir pocong, pocong. Hadir, pocong pocong. Pak? Bang, kalau kita tompel, ke Aduh, sama. Aduh. Hmm? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Kita udah kejauhan ini. Hah? Sahabat bisa lihat ya area seperti apa ya? Ini area persawahan ya. Mungkin ini kalau siang sangat indah sahabat di sini. Sangat indah sekali. Sangat indah ya. Kita berada di tengah-tengah pegunungan. Hmm. Kita dijepit pegunungan. Om itu ke kali om. Gak ada jalan ke sana om. Gak ada. Kali tuh om. Udah oh. kita balik arah lagi, balik ya. arah lagi. Buaya, buaya, dia buaya. Helik, nah. helik. Gak ya, berpisah karena jalannya buntu. Kita kembali. Oke, hmm. jalur semula. Kayak mencari titik aman. Karena ini area ini sangat, sangat beda dari biasanya. Iya, hmm. Jadi kita bertiga tidak mengambil risiko sahabat ya, dikarenakan takut nyasar ya, dikarenakan di sini tidak tahu medan ya. ya. Tidak Karena tahu kita medan kita di bawah, sini. Kita nah. Karena kita tidak ada persiapan. Nah. Ini area persawahan ya, sih. Kita bisa lihat ya. Itu sana tuh ya. Ya, potong ke sana. Mau beda-bedaan mah. Mau bedi. Adik, jalan gede tadi Boh, boh bedak bedak om. Iya, boh bedak. Boh baw bedak, om boh bedak. Hah? Bening, kalau yang cili nolak. Taburkan lagi tu. Iya. Ajud. Ayo, ambang kancing sedang. Ajud. Ajud. Ayo, ada tak ya? Adil. Ayo, adil. Kocong butil adil. Kocong kocong butil adil anang kerana, eh, oh. baru Hahaha, oh, <laughs> sabar. Kamu maru jatuh ya. ya ini, bang, ini, bang. ini ini ini buah apa ini? Ini, ini ini enak ini. Oh, oh ini nggak bisa makan bang? Ha? Ini buah buah apa? Ini ini ini ini ini. Ini ini. Buah ya, ya. Oh, itu bagus, bang. Eh, bagus itu ambil mancet ah, lagi. Baru jatuh bagus. Bang. Baru jatuh. <laughs> Nah, sahabat oh, oh. ada sesuatu ya oh, oh. Nah, ini ada yang kesurupan ya pak oh, Manjeck ya, sahabat Hah? bisa anda saksikan ya bisa anda saksikan bisa bisa anda saksikan di sini JK K sedang kesurupan sahabat ya bisa anda bisa ada kerasukan anda saksikan kita tanya kenapa nih Tanya, tanya Lik. Saha eta? Saha? Lima Saha ngaranana? Tanya Lik. Saha? Saha Hayang naon gitu nah, Hayang naon. Ida. Hah? Hayang naon tanya? Hayang naon. Hayang naon. Coba sebutkeun Lik. Ya sahabat bisa Anda lihat ya dan saksikan kan ya Omanjek Kamabaru. Keras nih. Ya. Dan sekarang sudah dinetralisir ya, oleh saudara Malik Maulana Ibrahim ya. Ini bukannya rekayasa sahabat ya. Betul apa adanya ya. Om Anjek ini mempunyai iga jarang ya. Mudah sekali kerasukan. Memang di sini saya tidak tahu medan sahabat ya. Ya, permisi hmm. bisa. Kang Anjek ini tadi sedang ada kemasukan yang, yang hmm. lalu. Nah. Pas ngambil buah bacang itu ya tadi iya. ya. Karena pemilik ini. Hmm. Om tadi. Bisa anda saksikan ya, sampai terlempar sampai. ya senternya ya. Pas ambil buah bacang ini lik ya. Om tadi apa oh. yang anda rasakan? Om? apa yang anda rasakan saya, tanya? Ya, saya tadi ah. ada bulat bang, berat bang ah. pusing jadi Dulu? saya uh, repek aja gitu repback ya, ya gitu. jadi repek di, di itu bang ah. ya sahabat ini areanya memang angker ya di dikarenakan di sini ada pohon besar sahabat ya, ya. pohon besar dan anda bisa lihat ya kemungkinan makhluk astral yang di sini ya mengganggu ya om anjay kampar tidak kontrol malik ya jadi begitu sahabat, itu real apa adanya, tanpa rekayasa ya, sampai kotor ya tuh tanahnya ya, Saya pun bingung gitu ya. Hah? peral dari rumah sudah dibekali. Ah, cuman ini sangat kuat energi hmm. di sini, energi negatifnya kuat. Hmm. Mungkin kita terlalu serompal tadi. Ya kan? selompel ya, terlompel tadi. Lain kita nggak pemisih juga ini ada kuningan. Om boleh saya Nah, ini ada buah, buah limus. Apa, apa matang matang? Limus ini. Bang, oh, masih wangi nih. Wangi. Bawa aja bawa bawa. Boleh kita bawa nih? Bawa, boleh, satu lagi. Ayo, ayo, ayo. lagi tuh, satu kita minta ya, kita minta ya. Kita minta ya. Heeh. Ya. tangan dari ini kami terima ya. Ha? Terima kasih. ntar Entar ke dalam. Hmm. Habis, habis. Ya. Hmm. Kami ambil ya. Heeh. Ya. tangan dari sini ya. Terima kasih. Terima ya. kasih ya. Ya, sahabat bisa disasikan ya. Tadi adegan tidak pantas ditiru ya, dikarenakan itu hmm bukannya terlalu settingan, komple. bukan editan ya. Terlalu compral nah, ter real ya. real apa adanya. Nah, kita tadi terlalu compral. Hmm. Mungkin ini halus sini tidak terima lagi like, ya. Iya. Dari awal itu compral dari awal hmm. kita lihat omoman nih terlalu compral tadi. Iya. Berat ya. Hmm. Didorong om tadi om kan. Ya. Ya, ya, hmm. ya begitulah sahabat, malam oh. ini ya yang kita kuak ya di daerah Kampung Cikramat. Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor ya dikarenakan sini kita tidak tahu medan Lik ya. ya kita datang ya langsung ya explore di sini tidak ada niat Lik ya. ya jadi memang begitu adanya ya jangan lupa like comment share dan subscribe sahabat ya beri dukungan terus abrak misteri dan terima kasih pada rekan-rekan yang selalu menyaksikan channel abrak misteri ya semoga ditambahkan rezekinya di ya dipanjangkan umurnya setelah sehatkan badannya oh kita cuci dulu Ya nah, ini ada sungai ya, sungai besar. Kita lihat. Ini besar tuh, besar. Ada yang paling dapat tuh. Hah? Nah, kita kasihkan. Area seperti atas. Ini sangat beda aura di sini. Di sini tepat putih tiga sahabat. Tepat putih tiga. Dan sekarang Roman sedang membasuh ya. tadi kotor ya untuk kerasikan ya sampadikan. Itu makna yang dibilang kanker oleh masyarakat Jakarta. Ya? Nah, di sana ada jembatan ya yang sering kali kotak kosong muncul di sana. Nah, jembatan sana. Ya. ikuti terus ya, Abrak Misteri. Eksplorasi di kampung di Keramat. Pamijahan, Kabupaten Bogor. Abrak Misteri. Dulu di ya, jam dulu, Bang. mungkin zaman zaman dulu ini Peranje. Nih, e, iya. tuh e, ada tuh. Ini kepala desa Tia Samara. Samara ya. Eh ya. uh, oleh Unaidi Di. lurahnya ya, Unaidi ya. ya. Boleh kita lihat pemirsa tuh. Ya, ke Ya, terus lanjut. Kita explore. sekarang. Kita menuju arah pulang, ya sahabat. Menuju arah pulang, dikenakan waktu sudah hampir mau subuh, Lik, ya. ya. <tuh>. Dan malik membawa buah, ya, buah bacang. Kalau di sini, limus. Ini kalau siang indah, Lik. Kalau siang bagus, gimana? Kore-kore bagus juga nih. Bisa Anda lihat ya, area sekitarnya ya. Ini dipenuhi oleh pesawahan, sahabat. Pesawahan ya. Pohon padi, sahabat nih. Pohon padi. Hmm. Sangat luas sekali area padinya. Nah, sekarang kami menuju arah Menuju arah pulang melalahkan ya dikarenakan tadi hujan hujan sahabat jadi kami baru bisa eksplor nih sangat dingin cuaca di sini lik ya dikarenakan ini dekat kaki gunung Salak ya di bawah percis di area pergunungan ya kaki gunung Salak di area persawahan padi sahabat jalannya jeblok tuh becek bisa lihat ya Karena ada rumah yang satu tuh, rumah kayaknya rumah warga ya. Mau kasihnya bagus sahabat sini. Saya ya kalau pocong tuh seneng sini ya. Seneng dia. Cuman sayang makhluk tersebut. Sudah, sudah waktu, mepet, bang. Uh, waktu mepet mau subuh ya. Karena nunggu hujan uh, cuaca. Terus jalannya agak sedikit picin. Malah, kan. Ya. ya. ikuti terus ya abrak misteri di setiap edisi-edisinya sahabat. Hmm. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di sana gunung sahabat, tuh, Gunung Salak ya. Bulan sangat indah sekali ya di sini. Ada perkebunan kacang, ya. perkebunan kacang. Saya saksikan, loh. dan sangat indah sekali lu bisa saksikan ya hmm. Nah, yang sayangnya pocongnya tidak nampak ya tidak nampak kenan waktu sudah hampir mau pagi kali di sini waktu sudah menunjukkan tepat pukul tiga sahabat tuh, bisa melihat tuh ya. hmm. Kita ini. Hah? Oke, nomor... Coba ke arah sana dulu ke atas sebentar. Nah, kita cek ke, ke atas sebentar ya ke atas seantas kayak tadi situ ada tempat seremeh. Mungkin barangkali gitu ya ada makhluk liar gitu jenis pocong ada di situ. Pocong, mana? Hmm. Adil. Pocong, adil. Aja lebih besar ya? Aja lebih Ini aku suka yang kayak ini memang tangga-tangga bagus hmm. kayak kerajaan hah oh, banyak biasanya ini kocong celana adil, oh, adil. abang nganteng datang Pocot. adil ah kocong dong nah, datang kocong itu ada lagi kampung tuh hah itu perumahan mana kocong oh. suka ada yang kayak ini men. ya senang dia kocok-kocok senang kayak gini Ya. tadi di sana bau-bau sekali. Hah, bau. coba. Di mana om? Pocong om? Ada pocong om? Di situ tuh pocong banyak Bisa. Mana? Sini nih. Oh, oh ya, bawah nih. Itu pocong ke sana, sana kayak pocong enggak? Hah. Hah? Pocong enggak? Astaga, ah, apa tuh? Pocong ya nih. Hah? Curi atau apa? Pocong. Oh, masuk turunnya. <laughs> oh. Ya, kagoman. Pocong. Hmm. Hmm. Ya, permisa Ya, permisa Ya, permisa. bisa Kang Jack ke Kamaru... merasakan berat kepala di sini. Ya, bisa kita lihat di sekitar sini. Tuh, hmm. Om, apa yang Om rasa di sini? Berat apa, Mbak? ini, saya udah nalarang. nih bang. Pocong, pocong, kuntilanak, adil. Kasih izin. Tadi Hujur. di sini. Tadi di sini bermisa. Tadi di sini berdiri dia. Berdiri ya? Iya. Mungkin lari ke sini. Oh, di atas apa goyang-goyang Om? Kutul Om nggak? Hah? Di atas goyang-goyang Bermisah. Kutul nggak? Iya. Wujud, foto, Ada kutul Iya, Bermisah. Iya. Inilah dia Bermisah. Wujud. Waduh, ini apa nih Om? Hah? Apa itu Om? Mana? Kutul anak Om. Eh? Hah? Emang apa? Om. Kita anak. Apa itu Om? Kita jangan ngada nih. Om. Sini Ayo, wujud. Oh. Wujud, mak bunti, eh, mak bunti, Kuntilanak, ah, kutilan pokok oh, Di bawah apa tuh? Om, rumahnya tuh, emm, rumahnya Ayo, ayo, rumahnya kejar, kejar. tuh, emm, rumahnya tuh, ya, emm, ya. uh, de om, tuh, emm, rumahnya tuh, emm, rumahnya tuh, emm, rumahnya tuh, diam rumahnya tuh, tuh, emm, rumahnya tuh, emm, rumahnya kuntilanak, emm, rumahnya tuh, emm, rumahnya tuh, emm, rumahnya tuh, emm, rumahnya Om sorot-sorot aja di sana. Saya udah merinding, Bang. Maju-maju, maju-maju, maju-maju. Om pelan pelan, mari adu ular. Ayo. Om boleh pegang nih, pegang-pegang, pegang-pegang, pegang-pegang, pegang, nih. Ini ini ini buah-buah. Tuh. Buah mana tuh? Hah. Suara dari sana, Om. Suara dari situ, dari situ suara itu. Mana? Dari bawah, di bawah tuh. Ke bawah dulu. Ya, pemirsa, ada suara di bawah, pemirsa. Kayak kutilan nak itu. Pasti dia lari, takut ya. Itu datang siapa, Zoom? Oh, itu datang tuh. Mana? itu di atas oh, iya. dari atas suara, ya. Bukan. Itu apa itu, om itu apa tuh ah. itu apa tuh itu apa itu ha. apa itu apa suara dari situ bawah om ya bisa uh, ada suara belum kayak kuterlena berhenti om berinding, om kuterlena pocong kutilana, Makunti, eh uh, genderwo ngajelek hmm. gedeg ayo, ngajelek gedeg. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya, share like-nya. Terima Gajalan kasih. Sudah gayu. Makunti. Hah? Ayo Makunti. Mana Makunti? Ya? Oh. Bang, bang sini, Bang sini, Bang. Hah, menom. Sini, sini. Ayo Makunti. Wah, ya. oh, di sini kayak ini, Om. Pocong telanak sini ada, Om. sini oh. ya itu diak bawah bawah mungkin sini, sini bawah shh, shh. ya berwisah bisa didengar bunyi itu oh, Kayaknya dari sana bunyi om dari sini bunyi om hah kita pelan pelan kita intip hah. aja shh, shh. diam diam Teman -teman. Teman -teman. ada bunyi dia berwisah dari sini berwisah bunyi dari bawah sini berwisah Apakah itu kuntilanak? Mari kita lihat. Hah? Bunyi dari sini, udah, Om? Iya. Dari sini dia. Lari ke sini, Bang. Lari dia. Hah. Ke atas, Om. Dia permainan aku, Bang. Di permainan dia. Kita permainkan. Bunyi dari sini, Om. Mana? Di sini. Dia. Ya, terima kasih, Bang A A apa? Aris Prayoga, terima kasih hadir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ya Bang Aris, bisa disaksikan dengar dari sana suara ini. Ada suara dari sini. Wujud. Kayaknya kuntilanak ini. Mak kuntilanak. kuntilanak, pocong, hadir. Mak kunti ya, ah. mak kunti. Om, jangan, jangan, jangan, om. Om, kayaknya kuntilanak ada suara di sini, om. bawa sini. Saya udah merinding, bang. Saya udah merinding, sini, sini, bang. Sini. Tunggu, tunggu, tunggu. tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya udah berarti, bang. Iya, jangan ke ya, gabah. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu om. Hadir, wujud. Kira, kita, kita cem... Hah? Mak kunti mana? Kuntilanak pocong Kuntilan Suaranya dari sini om. Mana? Dari sini suara ya. Ini. Iya dari sini suaranya. Hah? Siang-siang. Sini-sini dari sini-sini siang. Ini om sini om dulu-dulu. Bocok, ketelana dia, suara dari sini bisa? Ujur. Boleh didengar kan? Diam, diam om. Om. Ada sesuatu yang jatuh. Sh -sh Hah? Om. Ada yang jatuh, yang jatuh. Om itu dari siapa putih om? Itu apa itu so. suara di atas itu? Hah? Suaranya ada atas oma? Ular kaya itu. Bukan, suaranya dari situ dari Oh ya yeah. Kayak kuntilanak itu. Cicak-cicak yeah, yeah. cicak, kayak jejak cicak gitu yeah, yeah, yeah. Mana ada cicak mana tengah pekerja. malam gini om? Kita kejar aja. Ya. Uh. Mana ada cik, kuntilanak, mana ada cicak tengah malam gini om? Ya. Yeah. Hah, tu, tu. Suaranya makin kuat om? Ya, yeah, saya udah berat nih. Makin kita ke sini, suaranya makin lari, makin jauh. Yeah. Kalau cicak dia enggak akan lari dia ya belum bisa nilai dia lokasi gamisan ini nih. sangat menegangkan. Hah om dengar om dengar om suara yang dari bawah sini om penasaran om Hah. itu di bawah apa tuh om nah, itu apa itu itu itu itu itu itu tuh, itu. itu kayak yang pocong tuh om Mana? itu itu itu bungkus apa tuh ini iya itu dia aduh baterai kita aduh ya, kita persiapan baterai, ini. Kita baterai kita lemah aduh ia ya, belum kita kita sana dulu, Bang. Kita sedang melusuri area sini. Boleh kita dengarkan warga. Ya. Sini sini. Bentar, Om. Ya. Kita kembali ke sini. Suaranya makin dekat dari sini. Suara lari suaranya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kadi, kadi, Tuh, kadik kadik itu, kadik itu pocong. Kadik itu pocong. Kuntelanak, kutelanak. Kutilan Om. Aku mana Om? Mana ya? Pokok harus ketemu gitu Om. Mana nak kutilan nak ini? Wujud. wujud. Wujud wujud. Hantu. Bapodi. Hantu. Bapodi. Hantu. itu apa tuh? Om. Bumit. Bumit. Oh, itu kok itu? tuh? Bumit. Itu apa tuh? Cari lagi lagi Om. Oh, mati Om. Saya saya. Ha. Ha. Ha. dari sana suara, Om. Kayak yang kita dimainin, Om. Tapi bisa. Suaranya dari sana bolak-balik terus. Yeah. Kami kesini suaranya ke sana. Yeah. Kami ke sana suaranya ke sini. Yeah. Kami ke sini suaranya ke sana. Kami ke sana suaranya malah di sini. Kurang ajar. Mana gunta oh, anak, om, om baterai Oh, baterai kita lama, Om. Oh, huh. di, sini, sini, di, di atas kok, Mak. Kayaknya punca di atas, Om. Ini, ini apa, om? So, wujud. Ayo, ini, ini, sini. Tuh. Ya, pemirsa. Sepertinya kami di bodo bodo Kami ke kanan, dia ke kiri. Dia kami ke kiri, dia ke kanan. Om. Ha. Dia masih jauh. Itu itu tali apa, tuh, Om? Kok ada tengah tah? Tuh, tuh. tuh. Itu, ha. Itu listrik, Bang. Ini, ini aku curiga itu apa dong? Ya pemirsa, ya bang, tadi tidak ada kesurupan bang, kami real, tidak semarangan. Tuh, tadi ada suara bang, suara kayak orang ketawa kayak cicak itu, Wujud. tapi suara lain kayak itu cik, cik, cik, cik, cik, cik katanya, Mbak Punti, Mbak kayak aku telana. Bang Aris, jangan lupa ya di subscribe ya, di like, di share juga ya, ke WA-nya ya, supaya teman-teman lain yang bisa nonton ya. Jangan lupa ya, sangat kami harapkan dan semoga Bang Aris lancar selalu rezekinya, karena sudah menonton. Jangan lupa, jangan lupa, tips salam juga sama orang sana ya, dari Malik Ibrahim dan rekan-rekan. Oh. Ya, panggil-panggil. Pocong, kuntilanak, adir. Hah, apa tuh? Rumah orang, warga wow. Ya, Premisa, kita ketemu rumah orang hmm. Luar biasa, Om Ini di mana kita, Om? mana Pak Aman, Om? No? Nanti kita diturun maling, nggak? Ini kita rumah Ini. Hmm. Sudah tutup aja dulu Betulnya. Ya, Premisa, sekian dulu dari Apa kami? penelusuran kami Dikarenakan ayam sudah berkokok Ya Ayam sudah berkokok, kami tutup dulu ya. ya om kasih. tutup, om terima kasih ya buat rekan-rekan uh, di sana. Ya. Saya akan sampai di sini melihat oh, uh, abrad misteri. Hmm. Ya, bagaimana eh, mengidol? Ya, memang ini sangat bagus ya, hmm. strategis. Ya, sangat. Ya, jos lah, kalau tanya bilang ya. Heem, cuman sayang kita tadi terkendala oleh hujan, tuaca, ya. hujan. hujan jadi. Ya. jadi Ekspornya agak sedikit tertunda, dikarenakan mm -hmm. waktu sudah subuh ya mungkin ekspor yeah. cukup sampai di sini ya. Ya. Sudah tutup ya. Tutup Om. Ya. Om Tukup sekian tutup, terima kasih om. ya. ya, ya, ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um. Abra misderi. Jaya. Ya. Jaya. Ya. Hmm. Hmm. Masa dapet ada ada no, ya, yang kena beg oh, jaket. Mau balik ke tereng dong. Ke tereng dong. Ana enggak dulu. Sampai pinggir kali enggak sono? Ke jembatan sono oh, dekat pohon limus itu. Oh, wow, pohon limus saya ramah nih ya. Hmm. Ada yang kena enggak, Dok? Hah? Kada. Tadi Malik sama Om Anjek selepas ya. Nah, Malik lihat apa, Lik? Hah? Lihat apa tadi? Saya lihat orang yang lari ke sana, Bang. Hah? Tanah ya? Kecilanak ya? ya ke bawah. Kecilanak Kecilanak ya. Ya, kunci anak tinggi, tinggi, ya? tinggi ya. Yang, yang di mana tuh? Udah ke jembatan situ bendungan. Oh, benar, hmm. situ. oh <laughs> bener Itu ya? Hmm, ada. Hmm. ada pohon Lalu pohon limus. Ya. Nah. Bangbo, cuma Pulang dari sini udah setengah enam, udah meringkak aja ya, iya, panggung Andong itu ada hmm. benar. ya tadi kan emang kita terkendala sama cuaca ya, hujan ya. jadi sedikit lambat ekspornya, sedikit lambat tadi, atau nanti tadi kita jam 1 keluar dong, jam 2 malam ya hujan pak tapi enggak ada yang masuk dong enggak? Apanya? Ada yang masuk enggak?